Mau dapat Yamaha R25 bekas dan kondisi mewah? Coba perhatikan bagian berikut ini. Pastikan bagian dari Yamaha R25 bekas injer kamu itu profesional. Satu, cek kondisi fisik motor. Sebelum membeli, coba anda periksa kondisi bodi motor, spion dan lain sebagainya. Apakah ada bagian part yang masih original atau tidak atau ada yang cacat 2. Cek kondisi oli motor Usahakan Anda membuka dan melihat atau mengukur oli motor yang ada di dalam mesin Pastikan ukuran oli tidak berlebihan karena jika oli motor yang dimasukkan berlebihan akan membuat suara mesin motor menjadi lebih halus Sehingga dapat menyembunyikan suara asli motor yang mungkin memiliki bunyi kasar atau berisik 3. Cek speedometer Coba Anda perhatikan bagian depan khususnya pada bagian komponen motor yang satu ini, yaitu speedometer. Pastikan agar tidak ada retak atau adanya bekas pembongkaran. Lihat, dia juga berapa kilometer yang telah ditempuh oleh motor yang ingin Anda beli. Jika di atas 20 km, maka dapat dipastikan akan banyak sekali komponen mesin yang akan harus diganti segera mungkin. 4. Hidupan mesin motor. Langkah selanjutnya, anda bisa menghidupkan motor yang ingin anda beli, apakah bisa stasioner atau langsam, karena kondisi motor pada mesin nanti tidak bermasalah, dapat langsam pada putaran kurang lebih 1500rpm. 5. Suara Mesin Penampilan yang mulus dan tanpa cacat bisa saja menipu, bodi dari penglihatan bisa saja mulus, tapi kelihatan juga harus kritis terhadap kondisi mesinnya. Mesin Yamaha R25 yang masih bagus itu biasanya halus ngebas, bebas suara gelitik dan gemelicik seperti rantai keteng yang sudah kendor. Cek langkah gigi atau perpindahan gigi motor. Jalankan kendaraan dan perhatikan juga posisi perpindahan gigi. Apakah sulit atau tidak. Apabila sulit berarti menandakan kampas kopling motor tersebut akan segera habis. Tentunya Anda harus mengganti dengan yang baru. Kemudian dikata dengan suara mendesir. Pada saat motor dijalankan, kemungkinan besar gigi primer dari motor yang ingin Anda beli tersebut segera habis. 7. Cek rangka atau sasis motor. Sebelum membeli motor bekas, coba anda perhatikan kelurusan roda motor depan dan belakang. Apakah masih lurus atau ada sesuatu yang mengganjal? Dan pastikan bahwa rangka atau sasis motor tersebut tidak ada bengkokan. Jalankan motor sekitar 40 km/jam per jam. dan rekam emap. Eh, tekan rem sedikit mendadak untuk memastikan bahwa motor tidak sulit untuk dikendalikan. Hal yang barusan saya ceritakan di atas akan berguna juga juga untuk mendeteksi lurus sasis dan poros setang. Delapan, baut mesin. Yamaha 25 dalam kondisi prima itu juga bisa dilihat dari kondisi bautnya. Biasa Yamaha 25 bekas yang masih keren, bisa dilihat dari kondisi baut baut mesinnya masih mulus tanpa cacat akibat sering terkena kunci kunci. 9 cek kebocoran. Anda bisa melakukan testing terlebih dahulu, yaitu usahakan untuk mencoba dijalankan dengan Mengendari kurang lebih sekitar 5 meter. Perhatikan apakah terlihat adanya oli bocor melalui sela-sela mesin motor tersebut, atau adanya air radiator yang bocor. 10. Cek kondisi kelistrikan. Periksa juga kelistrikan motor dan juga lampu-lampu apabila semua komponen tersebut masih berfungsi atau masih hidup. Berarti tidak ada kerusakan pada komponen tersebut atau kondisi aki motor yang tidak memasak alias masih normal. 11. cek kondisi roda motor sebelum membeli motor bekas perhatikan hal-hal sepele seperti melakukan cek pada roda motor coba anda periksa terhadap kondisi roda kelulusan antara roda depan dengan roda belakang hal ini untuk menyakan bahwa sasis atau rangka tidak membengkok motor yang mengalami jatuh atau benturan yang keras maka bisa menyebabkan kebengkukan pada sasis 12 tes ready coba anda minta penjual motor agar diperbolehkan untuk melakukan tes ride atau mengendari motor tersebut dengan begitu anda bisa merasakan motor tersebut apakah masih layak digunakan atau tidak ada kelainan atau tidak perhatikan dan rasakan pada handling akselerasi motor dan juga tenaga power motor tersebut 13. cek nomor rangka dan mesin motor sebelum anda deal membeli motor bekas coba anda cocokkan nomor mesin motor dengan yang tertera di SNK dan buku hak milik pastikan nomor rangka masih original atau belum diutak atik demikian cara membeli Yamaha R25 bekas semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe agar saya bisa memberikan tips-tips motor yang lain terima kasih.